Terdengar suara pembenci dan lidah yang tak suka Kurangkai satu-satu momen-momen penuh stigma Lalu apa lara tertancap dalam dada Dan bagaimana cara hentikan air mata Menerka menebak rotasi abstraknya dunia terhanyut terbawa kemana harus bermuara Tataku tersesat luas tekadku baksa mudra Tak harus bagiku buat semuanya jadi suka Ku tak mau berhenti dibimbing nurani Coba tuh berdiri di atas kaki sendiri Lalu aku ingin wujudkan semua mimpi Meski riuhnya dunia kadang buatku tertat Opini datang silih berganti bilang sub musik ini sampah Dan ku balik bertanya kau tak mengerti apa-apa Got my homies, my back Jadi tempat baca rita still struggle with my dream Bukan cerita fiktif belaka Let it be my way Life is not always easy Thinking about you make me anxious So now let me go Let oh. me go Ring ring, get to the top Pakai insting, feeling insomnia lembut terus sampai sinting. Kerja pak bara kuda asal yang sampai usah. Rumus saja belum move on road tanpa jerah. Blue mendaki jadi pakai gigi tiga. Kaki masih kuat terus naik hutan rimba Menungsa sapa apa jadi harap sedia payung mama bilang kalau pasan nanti masuk dalam karung jenuh. Tapi mau bagaimana, bagaimana lain Pacu lain? terus ni otak kerja waktu ni deadline waktu Blind, need Blind. Ini tulis su combine. Sudah sapu lintas top yang mau bakline Padi tumbuh lah dan kemarau masih panjang Pupuk ni cercaan bibit saya dapatkan Sudahi bukan lagi prinsip ecek-ecek Sabar terus nanti ju banyak yang kasih respect hey. Life never being so hard so never being so dark Never escape. Let it be my way. Life is not always easy. Thinking about you made me